Ya, kadinya pas kadinya teh, Alhamdulillah tuh, 100 saya teh, dengan bahasa Kumathematka tinglah gitu gitunya ya. Alhamdulillah ditolak. Kenapa ya. <laughs> ditolak? Alhamdulillah teh, Ayah. <laughs> eh, kan tuh kudu ditampi wae ya lah gitu ya. Ayah ya. ikut ditolaknya Alhamdulillah. <laughs> nah, jadi teh, ada sedihnya, sedih ada nah, Ah, gak ya, gak usah ya. salah teh ya, jangan ke ayah gitu dengan mana sebagai yang kalau bagaimana pakai helm deh helm hal full face teh daerahnya, pakai helm helm hal face mah bisa ketinggalan kerjelikna gitu. Kalian ya, katakan lo di sini. Kalian masker semasker untuk apa? Nah, sampai kah iya, sampai kah eh, pakai helm hal face, sangat ceriklah jujurnya ya nama. Sebagai juru atas perawatan, ya, karena nabi nah, ayah-ayah kemajuan, ya, ya, saya kayak gitu. Nah, sampai ya, pasti tersakir, kok, allahnya itu ya, terjadi. Ayah budak SMA, maksudnya mobil Honda Jazz, bawa Honda Jazz, tentunya. Oke, ya. uh, penggagahnya yang kalangan budak orang, berbogohan bu, bobotan atau bukit ceri. Bersama tapi batin-batin Wih, ada merasa kecewa-kecewa pasti Dan karena kan modal merasa Desa baraha gitu Tapi, ah, asa Keputus asa, <susun> ada <susun> Kayak kemajuan teh hmm. Dari musang aja saya ngelempar lima, naik nahelawe jawa Alhamdulillah ngarintis ada dua puluh ribu nge -tua, nge -tua, jepati, terus Nah keluar musang akan ada ya Ini pengen japati hiji lah soalnya tak kumaha Kayaknya Atas besoknya Otomatis kan Amun mudah dengsan ayamah Dan kegantian febur ke mungkin dua ribu teh Nah, rugi dua ribu, ngatos rugi dua ribu teh, karena nah, terputus asa. dan nah, saya yakin bahwa eh, orang bakal kayak kemajuan gitu. Da nah, kaku rumah setiap pas badai angkutnya aya ayah hiji perusahaan dimanja legan termaju dan nah, kaku mote, so, jadi motivasi jang saya gitu bahwa orang mungkin bakal bisa juga naik naik. Petos anjingannya. Dilakukan nanti, timun saya kota, timun kemarin deh, tadi dilakukanan, alhamdulillah si 1950, kengking pilu, nah jadi ayah rada ngareng hak deh, gimana ya, nah titiknya weh, uh, iya nama, tapi pas besok tapi <tik> dan semulus anu dibayangkan si gaya, nah gitu ya, pastilah, ayo dipanjang lebar kisaran, membakal, di dua hari, enteng, dilukai, baik, baik, baik, baik, lah gitu ya. Dan inti nama, intinya teh, udah putus asa. Inti nama, sampai kalau saya teh, pada inti nama, intinya hayang benar-benar juga usaha pemacaran. Ya, pikiran teh gitu, ya, emut, kalau masuk ke dalam konten jujur, maksudnya, terus, uh, ustadz, yang pihak Bukhari. Hari dangker, waktu tehnya inti, nah usaha maka bagi di kolot, nah alara stimul mana di kolot, ya habis teh hari tate inti nama to stimu awal eta teh, nah di twist juga penghasilan sehari teh 50.000 masih rebu, masih kena diniu japati, ya, tapi nujapati tinu modal dua poku rebu teh, gaduh lima poku rebu, nah seputeh tuh damang, gapukun teh, jadi. Covidnya diilkan, dipasihkan, awal mulanya sepuluh nolah awal mulanya tuh. Nah, dan merenengah anak kolot mah, bisa jang jajan manenah, merenengnya jang nah, sayang, merenengnya bisa jang ngaroko, jang il. Ya aku ayah uang di Banten, ngobrol nanti kita tarima, budak aduh sabarang-sabarangnya penghasilan anak. Dan aduh sudan jadi doa jang manenah, nah gitu jendel barokah kemudian barokah gitu tidinya teh langsung oh iya teh ditampi waktu seputeh Amargum teh gitunya nah, sampai kayu iya, se, seputeh misalnya jadi tampi so, senang, cim, usaha terjimadu iya, sih tak tidinya telur tadi natal ekor 10 ekor dua puluh dua puluh kenging 150 ya, teh 150 ekor jepati itu sampai ke 200 ratus ekor Tos siete, aikengi se'ol, pete pemaksakan, pemasaran nari mana, aikun nari mana, Payu, paling bisa pulau ekor, pulau ekor kan pasti otomatis numpuk. Iya, mana melihat pas kangen gini, mau personal, saya lima puluh, pergi lima itu kan ayah jaman pulau Serta ya. terus berjalan aman, oke, ok etah, dukikah pulma, ngobrol, ngobrol dari ih, senang, dah itu ngasuh pan, ih, senang bebek, dah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 Jumlah lupa... hmm. <pupus>. <entendICE> Jadi bebek, ya nama. Dan ada di orang Oh, kok gitu, kok gitu? Kok ikutin? Kok ikutin? Kok ikutin? Kok ikutin? Kok ikutin? Kok ikutin? bebek ikutin? Kok ekor, Kok langsung teh ikutin? Kok ikutin? Kok kalau Kok ikutin? Kok ikutin? saya, ikutin? Kok karena gampang iya, iya, nah, Kok ikutin? Kok ikutin? Kok ikutin? Kok ikutin? Kok ikutin? Kok ikutin? Kok ikutin? Kok ikutin? Kok ikutin? Kok ikutin? Kok ikutin? pengalaman, mah, ma, Uh, mata sampai pengalamannya menang pengalaman di Hongkong begini itu. Karena ya. uh, ya, tadi mana jadi tempatnya ayah ternyata di Sukarno Hatta di dekat Perjuangan Bandung hari Perjuangan Bandung pisah. Oh, Kedirinya. Ya tadinya pas tadinya teh. Alhamdulillah teh saya teh dengan bahasa cuma marketing lah kitunya. Ya. Alhamdulillah ditolak. Menabut alhamdulillah teh ayah. Ya entu kudu ditampi wae ya nang gitunya. Ai ku ditolak ya alhamdulillah. Nah, di dinya teh rada sedihnya ai saya teh ah ngosai ya ngaluapkeun ka kesalahan ya, kesalahan aya gitunya. Jangan manung, sabari jeung kalbahala mah pake helm deh, helm half full Daerahnya ai make helm helm half mask bisi ketinggal kerja dikna gitu. Kita kalian ya kacang pantun hidup. <tis> nah sampai ke ianya, <tis> sampai ke uh, pake helm HP jadi gue lah, jujurnya, <tis> ya you nama know, teh 200 wawatnya kakaknya Nabi nah, ayah-ayah <tis> kemajuan, bapak-ayah <tis> ya, ya, <tis> gitu nah sampai, terus nama ya, pas dikersahkan kok Allahnya, itu keceri ayah, budak, SMA, makin mobil Honda Jazz bahwa <tis> Honda Jazz satunya, penggagahnya lah mohonnya, yang kalangan muda orang berbohongan atau berkicau, ceri Ah, berapa tahun, Usia 20 puluh lah. nanti yang beli cerita, eh, udah jadi hater tuh ya, saya terima tipuannya sudah mah tertukar tutup, ketukar tutup cuma saja tuh mah, mereka cerita meninggalin budak SMA bobo ban motor Honda Jazz, saya maki motor Pegate anu ya di tukang keramak, keramak besi jangan nyimpan jepati tuh ya, jadi ini lah. Oh iya weh, tewa kaya ah, iya kaya menurutnya manuki parah rungu weh gitu Manuki sup sup sup dan malukat karyawan Tapi tetepnya di tampung daso anak kan yang udah dengan kepercayaan, Atau yang kepas temporane, ayah, ayah gitu Si barang dari pas ini pulang ke rumah Dengan rungku kan udah ditebutnya, enggak? Nggak ada, hatenya, iya saya itu saya akan sampai masuk ke tempat ini di waktu ya, Gitu di tahun 1940-an, di tahun 1940-an, 1940-an, 1940-an, 1940 alhamdulillah 1940-an, 1940-an, 1940-an, 1940-an, 1940-an, 1940-an, 1940-an, 1940-an, 1940-an, 1940-an, 1940-an, Nah, aku mati ke dunungana, Ampura senang cukup senang diselupa, jadi itu bisa ditarik. Prosesnya masih panjang Setelah dirinya, langsung ngedrop Ngedropnya Ka, naon Kanon teh, ngejapatin -nge teh Gitu nya, dah aku ayo bahasa itu Balik deh, kan udah jadi kolot Dah itu mah kolot, digasakan Senang-senangnya didoakan, senang singgirin Kau nang-upanya lebar lah, ya gitu Sopsi maju sini nah, sampai ke tepikan kau habis di ya di lontongan, tepikan kau kan menjadi orang buka ulang salah kayak hmm. ya, gitu nya bisa, tepikan kau ya teh, ah bisa supaya nama saya nyerangmu gitu Hai ah, Ada taros mah, seperti sisi kasar makan ukur gitu tanpa ah nah. ya cerita tentang sih ya. Iya. ya ya.. ya.. balik ditulis itu. <tuk> oh, di, <laptopan. tuk> di gitu. laptop kan laptop ini